semangat pantang menyerah maju terus biar lancar sukses besar hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat petani dimanapun anda berada salam sejahtera bagi kita semua edisi kali ini edukasi kopi review stekan kopi stekan stekan belah ya. stek belah Alhamdulillah ternyata hidup ya Lihat, coba kita perhatikan ya. Kita lihat, istikan belah ini ya. Hmm. alhamdulillah, sangat produktif sekali ya. Mantap, hidup hmm. ya. Hmm. Alhamdulillah, posisi di kebun muda ya, kita review lagi. Nah. Alhamdulillah. Hmm. Jadi ya, steak belah ini, kawan. Alhamdulillah. Ternyata jadi ya. Nah, okay, guys. So guys, Sambil ambil nyetekin ya sudah lihat setekan ternyata orang hidup semua ya ambil nyetekin ya guyur ya. Minyak kencang sekali. Pemirsa. Beginilah cara nyetek saya. Oke pemirsa lanjut ya guys ya lanjut ya guys jangan sayang sayang ya walaupun satu dua mata uyu satu dua kopi jangan sayang sayang ya langsung nah, set setek aja ya soalnya tidak produktif ini buah kopinya. sini dulu ya setelah masuk jiwa. sisa setek bon. tingkatnya ini ngeteknya ya ini di bawah ini di atas kan dulu lalu belah seperti biasanya ya beginilah cara nyetek saya ya pemirsa ya guys ini cara nyetek saya seperti inilah cara nyetek saya guys ini ya, kita masukkan ya kalau ambil malambil kalau ambil plastiknya ya Yes Dikat, dikat, dikat, dikat oh, s -s -s. de pemirsa itu yang bisa sampaikan ulung-ulungan centro cukup sekian terima kasih